Oke, okay, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya mau membagikan sebuah cerita saya tentang penanaman terong, dan ini saya menyemprotkan pakai balsem sudah tiga kali ya, karena ini balsem mengandung penyakit virus yang tidak masuk ke tanaman kita ya. Balsam ini sangat bermanfaat Balsam bukan untuk orang saja ya Orang sakit aja ini bisa juga buat tanaman ya Ini penemuan yang terbaru buat saya Dan saya akan perlihatkan Ini tanaman saya yang pakai semprotnya pakai balsam Tiga kali Dan ini Ini penyakit kuningnya juga jarang ini tidak ada yang daun menguningnya hanya satu atau dua dan ini ada tetangga saya yang tidak pakai balsem ya belum tahu oh, daunnya pada menguning ini punya tetangga saya nih Daun yang pada menguning, dan punya saya, Alhamdulillah, karena disemprot pakai balsem tiga kali. Ini, Alhamdulillah, sangat hijau daunnya. Ini balsem sangat bermanfaat dan sangat membantu kita, cuman modal 15.000 ya, ini bisa jadi puluhan kali penyemprotan nanti akan saya perlihatkan untuk bagaimana pembuatan untuk penyemprotannya punya tetangga saya sangat sayang sekali ya karena tidak mengikuti kata saya nanti saya akan berkunjung ke tetangga sebelah ya, yang serempak penanaman di musim hujan ini Oke, ini saya berkunjung di terongnya tetangga. Saya juga ini sayang sekali ya, karena di musim ini banyak yang pada layu. Ini sayang sekali ya, terongnya pada layu. Pada layu dan beda sama terong saya yang saya perlihatkan tadi. Ini pada layu, sangat sayang sekali. Oke, terima kasih. Oke, ini saya akan berkunjung di kebun cabenya Pak Jani ya. Ini saya akan memperlihatkan ketahanan penyakit dan apakah mengganggu sebuah pembuahan dan pembungaan kata orang karena balsam bisa merontokkan buah tapi ini saya yang akan perlihatkan buahnya atau rontok atau menjadi buah lebat nih kebon cabe Pak Jani tapi ini Ternyata biasa saja ya, malahan lebat ini cabe yang pakai balsam. Ini dari kecil ya, dari umur tanam dua minggu dia udah disemprotkan. Ini sangat membantu sekali, ya. Dan buat teman-teman yang ingin mengikuti atau ingin mencobanya, harap tonton video saya dan video penyampurannya agar tidak ada masalah. Ini kebun cabenya, ya kebun cabe Pak Jani yang pakai balsam. Dan saya akan berkunjung di kebun cabe tetangganya yang tidak pakai balsam ya. Ini sangat membantu sekali. walaupun eh, kecil kecil tapi lebatnya buahnya Dan saya coba akan memperlihatkan punya tetangga saya, tetangga Pak Jani. Ini enggak bakal masalah untuk pembuahan. Oke, karena balsem sangat membantu ya teman-teman. Mungkin di rumah akan mencobanya untuk pembuatannya nanti kita akan contohkan contohkan di rumah. Oke, ini saya akan berkunjung di tetangga teman saya.